Sapat Jawa kuno tentang kemanusiaan. Giat bekerja, membantu dengan tanpa pamrih, memelihara alam semesta, mengendalikan nafsu. Manusia sekedar menjalani apa adanya, seumpama wayang. Hati yang suci menjadi jalan menuju keselamatan jiwa dan raga. Ilmu yang sejati, membuat tenteram di hati. Menghayati perilaku mulia dengan budi pekerti luhur. Setiap usaha memerlukan harga. Kejahatan dan kebaikan terletak di dalam diri pribadi. Siapa yang lupa akan amal baik orang lain, bagaikan binatang. Ciri khas orang mulia, perbuatan dan sikap batinnya halus, tutur kata yang santun, lapang dada, dan mempunyai sikap wibawa luhur budi pekertinya. Orang dapat menerima akibat dari ulahnya sendiri. Berharganya diri pribadi tergantung ucapan dan akhlaknya. Siapa yang mengetahui sebelum terjadi dan diakui sesama manusia, ia termasuk utusan Tuhan. Siapa yang belum paham adanya zaman keabadian, jangan mengaku menjadi orang Linui. Ketenteraman adalah sarana menjalani kehidupan di dunia. Eling wasda akan selamat, yang lengah akan celaka. Yang jahat maupun yang baik pasti akan terungkap juga. Cara agar menjadi awas, adalah berawal dari sikap cermat dan teliti. Manusia sulit diduga dan dikira. Bagi manusia, fakir dan malas menjadi bisa racun. Makanan yang tak bisa hancur dapat disebut sebagai bisa racun, sebab hanya akan menimbulkan penyakit. Racun bisa lipan terletak di kepala, racun bisa jengking ada di ujung ekor, racun bisa ular hanya ada pada ular yang berbisa, namun manusia durjana racun bisanya ada di sekujur badan. Nyala api panasnya melebihi panas matahari, namun demikian umpama panas dilipat gandakan, masih kalah panas daripada ucapan orang durjana. Bagi orang Linui selalu berupaya menjaga keselamatan untuk sesama, yang keluar dari niat suci diri pribadi. Ucapan itu dapat menjadi sarana kebaikan, sebaliknya ucapan bisa pula menyebabkan kematian, kesengsaraan. Ucapan bisa menjadi penyebab menanggung malu. Penyebab orang menjadi lupa diri adalah, gemerlap hidup, harta, kehormatan, darah muda. Arak dan minuman juga membuat mabuk sementara orang. Namun bila ada orang kaya, tampan rupawan, banyak kepandaiannya, hartanya melimpah, terhormat, dan masih muda usia, namun semua itu tidak membuat lupa diri, itulah orang Linui. Siapa terlena akan celaka, jadi orang harus selalu mawas diri, Eling dan waspada, bersikap sopan dan santun, seberuntungnya orang lupa diri, masih lebih beruntung orang yang eling dan waspada. Siapapun yang bersalah akan menanggung celaka, bertanding tanpa bala bantuan, orang kaya namun dermawan, sakti tanpa berguru, alias dengan menjalani laku prihatin yang panjang, menang tanpa menghina, yang mengganggu akan lebur, yang menghalangi akan hancur. Selagi muda berusahalah selalu berbuat baik. Jika kamu menerima kebaikan orang lain, tulislah di atas batu supaya tidak hilang dari ingatan. Namun bila kamu berbuat baik kepada orang lain hendaknya ditulis di atas tanah, supaya segera hilang dari ingatan. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil? Pamrih menyebabkan lupa diri. Harus selamat ke dalam jiwa. Menjadi orang harus bersikap sabar. Orang bodoh yang sering mempraktekan, kalah pandai dengan orang pintar, namun belum pernah mempraktekan. Bertindak dengan penuh hati-hati dan teliti, tidak sembrono, bersikaplah percaya diri. Tanamlah selalu kebaikan. Manusia linui adalah dapat mengetahui adanya zaman keabadian tanpa harus mati lebih dulu. Siapa yang hanya mengakui hal-hal kasat mata saja, itulah orang yang belum memahami sejatinya Tuhan. Bila Anda mendapat anugerah ilmu yang membuat banyak orang senang, janganlah kamu merasa pintar, sebab apabila Tuhan mengambil lagi ilmu yang menyebabkan Anda terkenal itu, Anda akan menjadi orang biasa lagi, malah lebih bermanfaat daun yang kering. Barang siapa gemar membuat orang lain bahagia, Anda akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari apa yang telah Anda lakukan.